Belajar mengenal angka satu persatu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Belajar mengenal semua angka. Satu.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 Belajar menghitung benda satu dua. Mari kita hitung berapa jumlah benda berikut ini: satu, dua, tiga. Belajar Mari menulis angka, berapa jumlah benda berikut ini, garis petunjuk pada. Tiga, ikutilah garis petunjuk pada angka ini. Oh oh. Tiga, ikutilah garis petunjuk pada angka ini. Hebat! Ikutilah garis petunjuk pada angka ini, luar biasa. 6. Ikutilah garis petunjuk pada angka ini Luar biasa 7. Ikutilah garis petunjuk pada angka ini Pintar 8. Ikutilah garis petunjuk pada angka ini. Bagus. 9. Ikutilah garis petunjuk pada angka ini. Luar biasa.